Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Begok Seka ya teman-teman Kali ini saya berada di Glenmore ya teman-teman Di Umbul Bening atau di Waterpark Umbul Bening ya teman-teman Tempat wisata atau tempat pemandian Yang berada di kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi ya teman-teman Oke ya teman-teman ini sambil menuju area loket ya teman-teman nah ini ada hiasan-hiasan dari apa ya seperti plastik itu kalau kena angin bisa berputar nah, ini sudah masuk di area loketnya ya teman-teman dan harga tiket untuk orang dewasa 25.000 ya, teman-teman dan untuk anak-anak 15.000. Dan di sini juga areanya sangat luas sekali ya, teman-teman. Berjalan seharian pun bisa capek di sini, teman-teman. Ini menuju Aula ya atau lokasi. Ini dihiasi dengan Kipiran, kalau oh, di sini namanya kipiran, dan kanan kiri itu ada sawah, ya. Teman -teman. Karena di sini tempatnya sangat dingin, dan di kolam renangnya pun sangat dingin sekali, ya. Airnya, teman-teman, karena airnya asli dari pegunungan, ya. Jadi, layak untuk diminum airnya jadi tidak ada unsur campuran kaporit untuk pembersih air itu tidak ada jadi real bersih dari air pegunungan ya teman-teman ya teman-teman itu rumah-rumah segitiga ya ada di taman dan ini kolam kolam pancing Segitiga di sini sangat banyak sekali ya, entah itu apa atau kamar tidur atau apa itu saya kurang tahu. Kalau yang tahu komentar ya teman-teman apa itu rumah segitiga ini? kok unik-unik sekali ini bentuknya, warna-warni. Ini, ini tamannya sangat luas sekali ya dan bagus sekali dan sejuk suasananya di sini teman-teman. Ini danau bisa untuk mancing di sini teman-teman. Untuk teman-teman yang suka mancing mania juga bisa. Nah Ini juga ada Wala mainan untuk anak-anak ya. Ini namanya sepur sepur kalau di sini. Kalau di daerah teman-teman nggak -teman tahu apa kereta apa apa. Kalau di sini sepur keruok sepur mainan untuk anak-anak ini ya teman-teman. Masih Banyak lagi mainan-mainan Yang berada di dalam ya teman-teman Oke kita Lanjut aja Menuju Ke aula ya teman-teman Nah ini sudah Saya masuk ini ya Ini hanya nggak tahu isinya di dalamnya itu apa-apa kaca tumpuan, tuh. Saya kurang tahu rumah kaca, ini, namanya kayak kura-kura. Lokasinya sangat bagus sekali di sini, teman-teman. Teman-teman punya dan itu masih dalam penanaman. Ini untuk mainan tuh orang dewasa, anak-anak juga bisa ini. di sini taman untuk bersantai ya teman-teman. Ini rumah-rumah seperti rumah lama ya. Unik juga ini seperti villa. Mungkin juga untuk bermalam ini. Seperti kantin. Nah, itu ada gazebo-nya juga untuk bersantai makan-makan bersama keluarga di sini juga boleh. Tamannya sangat luas sekali di sini teman-teman. Tuh masih banyak lagi itu ada rumah-rumah kasih punya banyak sekali di sini. Taman-taman yang bagus di Aula Waterpark. kumpul bening sini ya teman-teman. Sambil jalan-jalan melihat-lihat. Ini rumahnya sangat bagus. Ini itu ada kantinnya di atas, ya teman-teman, untuk tempat-tempat makan di situ. Nah, dan ini danau, ini danau namanya yang dinamakan Danau Cinta. Ini namanya, teman-teman. Ini. ini jadi ada perahu-perahu untuk dinaiki sama pacarnya berdua Cinta ini, ya, teman -teman. Oke, kita lanjut masuk ke kolam ya, teman-teman, ke waterpark ya. Ini sudah masuk. Pengunjungnya di dalam sangat banyak sekali ini, teman-teman. Soalnya banyak yang ada di dalam daripada yang di luar. Wisata pemandian Umbul Bening Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, ya Jawa Timur, Indonesia. Ya, teman-teman, nah, ini banyak anak-anak. Ini kolamnya tidak terlalu dalam, ini khusus untuk anak-anak. Ya, teman -teman. ini waterpark kecil juga untuk anak-anak. Jadi, untuk waterpark untuk orang dewasa nanti juga ada dengan ketinggian 15 meter lebih lah kalau nggak salah itu ada di sana itu eh, sangat bagus sekali ini pertama kalinya saya kesini ya teman-teman jadi kurang paham aula-aula sini cuma katanya teman-teman yang pernah kesini sangat bagus sekali ternyata memang sangat bagus petah di sini, ya, teman-teman. Di sini, menyediakan ini tadi. Nah, coba kita dan lagi menuju ke waterpark, ya, teman-teman. Coba lihat dari atas, kayak apa suasananya dari atas. Gunung eh, bukan gunung. Deng tangga, eh naik ya, teman-teman. Dan di sana, di atas tadi ada anak-anak. sekali kalau dilihat dari atas teman-teman. Itu suasananya. Itu saya lihat dari atas waterpark ini ya, teman-teman. Suasananya sudah sangat indah sekali kalau dilihat dari atas. Keren-keren. Keren sekali. Yang mau main ke sini sangat bagus sekali, kok. Teman-teman pasti tidak akan kecewa kalau bermain di sini. Sangat puas kalau di sini, pemandangannya sangat indah kalau dilihat dari atas. Wow, sangat mempesona sekali. sangat dingin sekali di sini teman-teman. Karena di sini penduduk sini kebanyakan berkebun pohon coklat ya dan kopi. Jadi memang perlu dengan cuaca dingin kalau berkebun coklat dan kopi ya teman-teman. Sangat dingin, indah sekali. Pakai lorotan, lorotan serut nah, ini kolam renang umbul bening yang ada di Glenmore. Ini ya, teman-teman, karena di Banyuwangi banyak sekali tempat-tempat wisata yang asik utama wisata alamnya karena dekat pantai di Banyuwangi, teman-teman. Asik sekali ya, teman-teman. Asik, asik, asik. asik. Nah, tinggi sekali teman-teman. Ada 15 meter alam untuk anak-anak di sini teman-teman, jadi ada waterpark yang kecil-kecil untuk anak-anak di sini. ya teman-teman, video ini saya akhiri saja ya teman-teman Semoga info ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Yang ingin bermain di Banyuwangi bisa bermain di sini ya teman-teman Di Glenmore di Umbul Bening atau Pemandian Umbul, Umbul Bening ya teman-teman Waterpark Oke, kita lanjut ke seruannya. Dan sampai jumpa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.